satu ada nih, satu kilo lebih nih ini sayang kita nggak bawa timbangan jadi nggak bisa lihat berapa kilonya ini kemudian jadi kalau satu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan sahabat korang pagi ini saya berkunjung ke kebun korang saya ini mayoritas sudah dorman ini Di sebagian besar sudah dorman Ini beberapa saja, beberapa pohon saja yang belum belum dorman sempurna Ini sudah banyak yang dorman Mayoritas sudah dorman nah tadi ini sebagian saya ambil ini kataknya kataknya yang sudah dorman sempurna sebagian saya ambil ini ini sudah panen katak yang ke tiga sudah panen katak yang ke tiga mulai turman yang pertama terus disusul yang lainnya nah, ini yang nah, sebagian ini nah, sebagian katanya lumayan, lumayan besar besar kotak supernya. Nah ini mari kita coba, kita coba bongkar, kita bongkar yang sudah Dorman sempurna seberapa besar umbinya. Ini dulu dari bibit katak mini, bibit katak mini. Satu kilo isi seribu up Sudah dua musim Ini kita coba bongkar Ini sudah benar sempurna Sudah keren sepohnya Hasil impinya seberapa kita lihat dulu Kita bongkar dulu Seberapa besarnya? Kumbi yang dihasilkan Dari datak ini Usia 1000 up Usia 2 musim Wah Wah Alhamdulillah ini. Alhamdulillah Besar sekali nih. Kita bersihkan ini, segini, segini, rekan-rekan. Dari kata mini Usia 2 musim Ini Masya 1 kg ada nih 1 kg lebih nih Ini sayang kita nggak bawa Timbangan jadi nggak bisa Lihat berapa Kilonya Ini kemungkinan Tapi kalau 1 kg ada nih Jual mungkin sekitar satu setengah sampai dua kilo. Alhamdulillah kan ya dari katak mini, dari katak mini satu kilo isi seribu up dua musim usia dua musim. Alhamdulillah cukup lumayan. Eh, dulu bibitnya ini dulunya sebesar ini besar ini saya tanam tahun 2020 jadi sampai sekarang sudah dua musim satu kilo isi 1000 Abdul hasilnya segini Alhamdulillah ini besar Demikian rekan-rekan Review saya hari ini Panen katak Yang keempat Sekalian mencoba Bongkar Untuk umbinya Dari katak mini Usia dua musim. Insya Allah mungkin satu kilo satu kilo setengah ada ini Terima kasih rekan-rekan untuk semangat, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.